Jumpa lagi di Way2Channel Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang Bagaimana sih caranya Agar bisa tahan lama Sebelumnya saya mau maaf Bahwa video sebelumnya Sempat saya hapus karena Saya mengucapkan kata-kata yang Membuat di Youtube Memberikan teguran kepada saya tentang pembatasan usia, jadi menggunakan tisu magic ini agar bisa berguna buat pasuk pria. Uh, ini ada produk bernama tisu super magic, udah anda dapatkan bisa anda beli di apotik dimanapun anda berada, dan harganya pun relatif murah. Ya, dan berguna. Saya akan buka tisunya. Ini merupakan antiseptik ya. Untuk bahan-bahannya saya sudah bahas di uh, video sebelumnya lagi. Oke, pertama-tama, cuci dulu senjata Anda. Oke, pertama-tama, bersihkan dulu bagian sensitif Anda. Kemudian, mari kita buka seperti apa isinya. Seperti ini. Dia agak basah kayak tisu biasa saja, nah uh, seperti ini ya bentuknya ya, uh, ini saya umpamakan bagian sensitif anda ya cukup dibungkus seperti ini. Terserah mau seluruhnya atau hanya mau bagian helmnya aja. bungkus seperti ini, dan biarkan selama 5 menit sampai 10 menit. Kalau saya, bagian yang sensitifnya itu daerah bagian helm. Cukup di situ saja agar di disini di bagian ke bawahnya ini bisa terasa kalau agar kepalanya enggak, agar bagian kepala si bagian batang itu bisa terasa, cuman memberikan rasa kram di bagian helm ya. Sekarang setelah 5-10 menit buka, <tuh> lalu... Barang ini dicuci, ya, dicuci dengan air hangat. Bersihkan ya air dengan air hangat, kemudian uh, warisan leluhur ini siap kita gunakan, tapi hanya disarankan untuk. Pria dewasa dengan Ketentuan umur ya Oke sekian dari saya uh, Pasangan muda Jangan lupa klik Subscribe untuk Mendapatkan video Selanjutnya Sekian dari saya yaitu channel mengucapkan Terima kasih